Jadi tahun 70-an itu uh, yang keluar kalau data kemungkinan besar yang keluar adalah seismik. Oke selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andreas Diga dari Kran. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk sesi digitalisasi di sektor energi bersama Bamburman Berman dan Bu Yumi Tariyah. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir dalam acara Circle of Data Leaders, Energy Sector Edition, event eksklusif dari IKA dengan visi membangun koneksi berkesenambungan antara pemimpin perusahaan, pakar industri, dan ahli data untuk menyelesaikan tantangan industri 5.0. CDL Energy Sector merupakan edisi pertama CDL, yang mengusung tema reinforcing the energy sector Operational excellence with data analytics Untuk para peserta jangan lupa juga untuk share aktivitas webinar pada hari ini Di sosial media dengan tag @ikra_id id di instagram Dan hashtag circle of data, circle of data leaders dan hashtag serial energy edition Untuk para peserta jangan lupa juga untuk memperhatikan hal-hal berikut Seperti menonaktifkan kamera dan microphone selama talk show dan pertanyaan silahkan dikirim secara private chat ke Ikra Indonesia Question House dan akan dijawab di akhir sesi. Oke, okay, uh, saya akan memperkenalkan dulu nih pembicara kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bang Dorman Purba yang merupakan salah satu penggemar dunia energi selama 16 tahun terakhir dan mendapat kesempatan menjadi merasakan bekerja di industri migas dan juga panas bumi atau geothermal. Saat ini terus membantu World Bank sebagai konsultan energinya dan juga menjadi Senior Project management Manager di Rixis Energy Indonesia. Perusahaan Engineering Consultant di Migas dan Panas Bumi. Halo, Bendorman Halo, Diga. Halo. Ya, siap. <laughs> Oke, okay. dan satu lagi ada Bu Yunita Dia yang merupakan seorang profesional subsurface engineer dengan pengalaman lebih dari 13 tahun Bekerja di berbagai perusahaan INP juga, dan saat ini bekerja sebagai Senior Software Engineer di Premier Oil. Halo Mbak Yunita. Halo. Halo. Okay. Sorry masih di mute. Halo, halo. Siap. Siap, oh, siap. siap. Oke, okay, uh, sebelum memulai acara pada sore hari ini, kita ada polling dulu nih untuk sesi siang hari ini. Yang akan, yang akan terpampang di layar masing-masing. Apakah sudah ready? polling -nya. Oke, mungkin bisa. Oke, belum ya. Nah, ini udah keluar nih polling teman-teman. Udah keluar ya. Nah, yang pertama, mungkin saya bacakan juga ya. Yang pertama, Apakah data science sudah diimplementasikan di tempat Anda bekerja? Yang kedua, apakah Anda sudah pernah mengikuti kelas atau training data science untuk aplikasi di dunia energi? Nah, ini silakan dijawab untuk rekan-rekan semua yang ikut webinar pada sore hari ini. Oke, kita tunggu satu menit. Ya oke okay, sudah satu menit bagi teman-teman yang uh, istilahnya masih kebingungan Nanti di bagian bawah uh, pop-upnya akan ada uh, tombol submit untuk uh, submit jawabannya Oke okay, kita langsung mulai aja nih binjang pada sore hari ini Saya mau ngobrol dulu nih dengan Bang Dorman nih Oke okay, Bang Dorman Kira-kira uh, Sejarahnya penggunaan data dan analytics di bidang energi itu bagaimana sih? Dan apakah bidang energi ini sudah mengaplikasikan fitur dari data dan analytics ya? Wah. ini uh, terima kasih Mas Tiga pertanyaannya. Sebelumnya saya juga mau menyapa juga bapak ibu sekalian yang udah mungkin dari pagi ya. Uh, terima kasih juga buat teman-teman Mikra yang udah ngadain acara yang bagus sekali. Dan juga kepada ibu. Uh, Ibu cantik nih yang ada di sebelah saya nih, Ibu nah, Yunita ya. nih <laughs> Mbak Uni, terima kasih banyak, saya juga banyak belajar dari beliau uh, Jadi mohon izin, uh, Mbak Uni, saya jawab dulu nih pertanyaan Mas Tiga Jadi ini pertanyaan Mas Tiga, kurang lebih kayak jadi jawab sejarah ya Saya jadi ngerasa kayak opung-opung nih, kayak udah tua nih <laughs> uh, Jadi saya harus disclaimer dulu ke teman-teman bahwa saya Uh, masih cukup mudah menurut saya, jadi saya bertemu pertama kali, bertemu pertama kali dengan dunia energi itu Di tahun uh, 90-an, mana kebetulan SMP atau SMA waktu itu, di mana kebetulan orang tua saya, ibu saya itu asli Prabu Muli, Sumatera Selatan Jadi keluarga ibu saya, om saya, tante saya, banyak yang kerja di lingkungan Pertamina Prabu Muli Jadi di situ pertama kali saya bertemu dengan hmm, Industri energi, industri migas. Nah, yang menarik ketika saya ngobrol di acara keluarga, misalkan dengan om-om saya atau tante saya, saya sama sekali tidak menangkap bahwa industri migas adalah industri yang high tech atau sophisticated. Yang saya tangkap adalah kalau kamu kerja di migas, kamu harus tangguh, keras, berani ke hutan, berani ke laut, berani pisah sama keluarga, bi gajinya gede gitu katanya <laughs> jadi saya nggak nangkep bahwa uh, pembicaraan tentang data analitik di dunia energi saya enggak, enggak pernah denger di saat itu nah cuman kalau saya inget-inget lagi ada pembicaraan yang sedikit menyinggung soal data jadi om saya baru pulang dari lapangan dia bilang gini Dorman saya baru pulang dari lapangan keren banget pakai coverall nenteng uh, nenteng tas sama safety helm pakai safety shoes biasanya, kan safety shoes dan dia bilang tahu nggak Dorman kita tuh, kalau di dunia migas, kita kalau ngebor, ngebor wildcat eksplorasi kita ngebor 10, satu aja sukses, dapat minyak, wah itu kebayar semua uh, semua biaya uh, minyak yang, biaya pemboran yang udah kita keluarin tadi uh, saya bilang, keren banget om waktu itu saya nggak pernah belajar soal statistik, soal decision tree tapi andaikan saya bisa kembali lagi ke masa itu, saya akan bilang om saya dengan agak lebih sedikit kayak uh, edukasi kan kayak berpendidikan gitu. Wah Om, kalau gitu berarti uh, probability of success-nya, success, success rate-nya Om berarti 10% ya Om ya. Agak lumayan, jadi bisa gini. Dan kemudian well value of success-nya kalau sumur itu sukses berarti di atas 10 kali lipat ya Om. Nah kurang lebih itu yang saya tangkap di awal-awal, cuman anyway menjawab pertanyaan 3 tadi, secara intuitif saya pikir pasti sebenarnya data analitik udah, udah dipakai oleh uh, industri energi, Migas juga terutama sejak-sejak lama. Nah kebetulan saya kalau ke hunting buku, saya suka hunting buku lama. Jadi ada buku tentang uh, dari Shell, 100 tahun industri minyak, A Century in Oil. Jadi dia cerita bahwa di awal itu kalau kita ingat sumur pertamanya yang kena oil di Pennsylvania, Colonel Greg, itu diceritakan dengan cukup detail. Artinya ada data yang diambil kedalamannya ada di situ lalu jenis mat yang dipakai walaupun secara tidak sengaja ada lalu pemakaian konduktor itu diceritain dan cukup konsisten walaupun saya nggak tahu ya apakah sumbernya benar atau enggak artinya akuisisi data atau pencatatan data secara manual itu di tahun 1889 kalau nggak salah 1889 140 tahun yang lalu itu sudah dicatat gitu artinya data sudah di akuisisi nah namun Kemudian data itu disimpan di mana? Saya pikir pasti disimpan dalam bentuk hard copy. Visualisasinya saya pikir juga akan di saja, Jadi bukan kita bukan memakai mesin atau memakai komputer. Nah di buku yang sama saya lihat juga kemudian Rockefeller itu uh, rajanya minyak Amerika Serikat dan dunia mungkin ya. Waktu itu dia tahu ketika dia bisnis migas kalau dia mau efisien di tahun 18 uh, sekitar 1897 waktu itu itu dia harus punya efisiensi di sistem transportasi artinya dari kepala sumur dari sumurnya meng minyaknya mengalir sampai ke kilang ke refinery lalu dari refinery sampai ke end user dia harus punya sistem transportasi yang efisien. Nah, masalahnya di Amerika Serikat waktu itu sistem transportasi itu itu belum ada, belum belum belum tercipta. Artinya dia harus bikin. Nah, kalau dia harus bikin berarti kita di situ bisa mengasumsikan Engineer-engineer atau tim dari uh, Rockefeller itu akan ngambil data, minimal data kontur, data geografi, untuk bisa dia mendesain sistem transportasi yang efisien. Berarti akuisisi data sudah ada di situ sudah lama. Tapi data analitiknya seperti apa, Udah jelas mungkin pasti manual, tapi sudah dilakukan sejak lama. Nah, fast forward, karena saya tadi bilang saya tahun 90-an, saya jadi harus melihat sejarah ke... Database, saya masuk ke database uh, SPI, One Petro lalu saya juga lihat ke database IPA, saya coba gali-gali paper Sebenarnya ceritanya gimana sih ketika saya ketik data, keyword data atau data analitik di dunia energi Dan ternyata yang menarik yang keluar adalah Kalau saya pakai the, apa Sortirannya paling tua gitu, itu keluar di tahun 70-an Saya nggak ngerti kenapa tahun 70-an yang, yang ini, mungkin Tahun 70-an lah uh, ada scanner kali <laughs> Jadi di tahun 70-an itu yang keluar, kalau data, kemungkinan besar yang keluar adalah seismik. Masuk akal, karena seismik harusnya memang paling banyak dilakukan, apalagi Indonesia waktu itu lagi eksplorasi. Jadi, membahas tentang gimana sisi data seismik di darat maupun di laut, lalu teknologi pengolahannya, segala macam. Nah, itu paper-paper tahun 70-an. Wah, saya bilang, berarti udah oke okay nih. Saya coba fast forward, langsung lompat memang ke tahun 2000-an. Jadi, kalau tadi kita tahun 70an, kita lihat banyak geofisicis teman-teman kita dari geofisika itu udah ternyata udah jadi data saintis dari tahun 70an. Nah, fast forward, keywordnya itu ternyata respon terhadap pressure for modeling. Nah, disinilah nanti Mbak Uni mungkin bisa cerita, di mana mulai ada kesadaran, awareness, bahwa data-data subsurface itu harus menjadi suatu model. Mungkin awalnya statik modelnya, dan kemudian dinamik, supaya dalam bentuk numerical modeling. Tapi kesadarannya itu udah ada, awareness itu udah ada, dan disitulah situlah muncul banyak data scientist. Nah, yang menarik lagi, karena saya kuliah di teknik perminyakan, saya melihat bahwa memang itu digunakan, server model itu ya buat teman-teman teknik perminyakan itu dipakai sekali. Fast forward, langsung lompat ke di 2015-2018, dimana mulai keluar kata-kata data analitik yang nyangkut ke big data, performance uh, maintenance, kemudian performance predictive, lalu penggunaan aplikasi terhadap seperti ISP, artificial lift terus kemudian apa untuk maintenance peralatan, surface facilities dan lain-lain. Dan di mana memang yang sering keluar papernya menariknya adalah banyak dari teman-teman di Duri di CPI karena jumlah sumurnya lapangannya besar dan jumlah sumurnya udah udah sangat banyak gitu. Bisa aja saya salah ketika saya sortir, mungkin ada yang ada yang ikut ke sortir tapi kurang lebih itu yang saya temukan. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas 3 jelas bahwa data udah banyak banget dikumpulkan oleh perusahaan energi di Indonesia dan awareness-nya para praktisi itu udah udah dari lama sebenarnya bahwa punya data itu penting untuk support uh, decision making dan mereka juga aware bahwa akuisisi data itu mahal. Jadi sekarang masalahnya adalah pertanyaannya mungkin setelah data itu diakuisisi, kita udah tahu data itu penting, apakah kita sudah secara sadar juga mengorganisasi dengan baik, supaya data itu jadi ada gunanya untuk insight, untuk kita making decision. Nah, saya stop dulu sampai di sini Mas Diga, takutnya Mbak Uni ini udah colek-colek saya, jangan banyak <tuk atas> ngomong. <suara> jadi, terima kasih Mas Diga, mungkin itu uh, jawaban dari saya, moga-moga jawaban singkat saya yang udah dicolek-colek Mbak Uni, uh, bisa jadi ini. Oke, okay. uh, jadi melanjutkan tadi juga ya, secara storyline udah terbentuk, uh, kalau misalnya dari pengalaman uh, Mimita juga sendiri kan, apakah company-company uh, ini sendiri, itu yang khususnya di bidang energi dan di Indonesia ya, mulai menyadari pentingnya data analytics dan uh, impactnya seperti apa sih? Gitu? Oke. Kita tahu nggak ya? <laughs> Aku sama kayak Bang Dorma nih, uh, pertama nyapa dulu ya. Thank you Andre. <laughs> Thank you Panitia. Thank you teman-teman yang udah datang. Semoga uh, acaranya bermanfaat ya. Uh, sekedar background, saya itu 2 tahun uh, di bawah Bang Norman, jadi pengalamannya mungkin lebih sedikit, tapi uh, beberapa uh, company saya sudah coba, jadi bisa ngelihat kalau company ini, apa maksudnya perbedaan satu company dengan company yang lain. Nah, kalau nanya nih, sudah sadar apa belum gitu ya, saya akan ngobrol dari point of view RI secara general ya, mungkin secara general juga, pekerja reservoir engineer ya, saya, saya jelasin aja saya tahu banyak orang-orang juga yang berbagai macam background. Jadi, actually uh, secara umum adalah memberikan production profile dan ujungnya adalah memberikan research. Ya, secara uh, prinsipal pekerjaan AI sendiri sebetulnya machine learning, tapi kita bukan mesin, kita manusia ya. Kita punya limitasi, kita punya uh, waktu, kita punya rasa lapar, kita punya keinginan untuk belanja online. Jadi, nggak uh, akan sehebat machine learning gitu ya, uh, seperti misalnya pekerjaan hari itu we collect database, kita filtering, uh, kita analysis, kita forecasting, keluar rekomendasi, plus economic value yang ujung-ujungnya akan menjadi uh, robust decision making buat management. Nah, sebetulnya Uh, karena kita manusia kan kita lagi terbatas nih untuk melakukan automation ya, uh, Automation for repetitive task. Itu kan kalau misalnya kita bisa buat otomasi kan akan sangat memotong waktu ya dan efisiensi pekerjaan. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan itu, tapi mungkin small scale uh, melalui VBA, Excel, atau uh, kerennya makro Excel. Nah, untuk yang besar-besar, untuk bigger and data involvement, kita akan minta data scientist. Nah, karena most of work kita adalah repetitif, butuh presisi dan akurasi dalam data collection dan analisis. Ditambah lagi subsurface itu kerjaannya banyak ranah unsorted dan akan memicu ke dalam risk analysis juga. So dari sisi subsurface itu point of view kita sih kita sadar banget kalau uh, itu perlu gitu ya. Data analytics itu perlu untuk diimplementasikan. Karena... Uh, kita tahu, machine learning ini akan menambah efisiensi pekerjaan, reduce risk and uncertainties, increase integrity, productivity, dan untuk mengambil opportunities di waktu yang lebih uh, depan. Gitu ya. In addition, uh, kan ada banyak layers dan stakeholders yang berhubungan dengan decision making di suatu perusahaan. Nah, tiap player itu beda concern, tiap company juga punya culture dan key driving forces masing-masing. Yang saya maksud seperti ini, misal uh, dari level engineer nih ya, level pekerja kayak saya, kita sadar nih kalau data itu penting untuk dirapiin, untuk divisualisasi, untuk diautomasi. Uh, cuma kalau misalnya ide itu kita jual ke manajemen dan menurut mereka itu belum fit in dengan company purpose secara profit, value, and timing, ya ide itu bisa aja tenggelam. Kayak gitu, awareness itu sudah kita bawa, tapi ya semua kan tergantung stakeholders yang bersangkutan. Nah, nah kalau misalnya saya bicara uh, posisi secara general uh, dari oil company ya, kebetulan saya kemarin udah sempat ngobrol dan diskusi dari banyak teman-teman uh, di subsurface, gimana sih posisi mereka terhadap data analytics ya. Sebelum saya sampai sana, uh, mungkin saya kasih tahu dulu nih ya, jadi dari, saya kutip dari oil and gas, Technology Center, itu ada lima tipe data analytics. Jadi, level yang paling bawah itu, sorry, saya contek dulu ya. <laughs> uh, jadi, level yang paling bawah itu kan descriptive, rule-based. Eh, sorry, descriptive. Itu untuk hanya untuk menunjukkan reporting dan visualization. Yang kedua itu adalah rule-based. Jadi, uh, task, output task-nya adalah menunjukkan alarms dan warning based dari engineering rules. Level ketiga adalah predictive. Uh, dia itu bisa menunjukkan alerts based on previous uh, non-project events. Jadi nanti historical data yang pernah terjadi, dia bisa predict nih, oh ini nih kira-kira yang akan menjadi uh, masalah dan solusinya. Level keempat adalah prescriptive. Itu bisa identification of emerging anomalies. Jadi uh, bisa nge-spot otomatis uh, anomalia. Karena kita kan pekerjaan data trending kelihatan anomalinya kemudian bisa, di, bisa dikasih trust dan recommendations. Nah, yang paling mutakhir adalah level 5 optimizations itu sudah merging dengan artificial intelligence. Jadi dia ke Excel apa sih advanced version dari prescriptive. Nah, rata-rata company itu ada di level 1 dan level 2 gitu ya sebatas untuk reporting facilitation Uh, serta alarm dan warning based on uh, engineering rules and assumptions. Nah, tapi sudah banyak juga beberapa oil company saya tanya sudah sampai level lima sudah mengintegrasikan dengan artificial intelligence. Cuma itu bisa dihitung dari jari kurang dari lima gitu. So far ya dari statistik yang saya dapat uh, begitu kira-kira. Jadi overall sebetulnya kita sudah aware dengan. Uh, data analytics gitu, Andre oke, okay, menarik banget uh, malah justru tadi yang uh, sampai level 3 yang prediktif juga belum banyak ya berarti yang bayar oke, okay, oke okay. uh, kemudian kembali ke Bang Dormani uh, yang lebih senior nih di, <laughs> di sesi kali ini kalau misalnya kita melihat dari zaman dulu sampai sekarang yang paling uh, yang paling teramati perbedaannya itu Uh, apa sih bang atau bisa juga misalnya bang Durban mengamati oh nggak banyak beda kok gitu boleh boleh apa namanya sharing juga di, di sini oke okay. sebelumnya saya klarifikasi dulu walaupun uh, saya lebih senior dari mbak Uni tapi pengalaman dia sama knowledge dia lebih tinggi dari saya ya <laughs> jadi jangan disclaimer dulu gitu. aja, <laughs> <laughs> jadi kalau ada pertanyaan nanti mohon dialihkan ke uh, Bu Uni, langsung ke berikut <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi uh, yeah, Thank you banget, tiga ini Ini menarik banget Jadi, uh, saya memang Kebetulan dapat di industri migas Dan di industri geothermal, jadi saya coba Mengambil dari uh, pengalaman saya Saya ingat di tahun 2010-an Sampai 2012-2014 Saya ingat Saya mengamati bahwa Ada beberapa company Itu uh, mulai Digitalisasi, nah yang dibilang Mbak ini tadi-tadi. Jadi digitalisasinya cukup menarik. Mereka meng-hire banyak orang untuk uh, men-scan dokumen-dokumen hard copy ke dalam bentuk uh, scan-scanan. Jadi yang tadinya ada di warehouse yang luar biasa banyak, itu dokumen-dokumen lama, yang sebenarnya penting datanya, itu dipindahkan ke dalam hard disk. Mereka cukup baik waktu itu, mereka mencoba untuk mengorganize jadi foldernya di mana, nama filenya apa, segala macam. Menurut saya cukup baik. Yang jadi masalah adalah, itu tetap bentuknya file yang berbeda-beda, tidak konsisten. Ada PDF, ya ada Word mungkin, ada Excel. Excel-nya merge pula lagi kan, kayak kata ini tadi. Excel-nya ada yang merge, ada yang, wah pokoknya luar biasa. Artinya kalau dipanggil, yang manggil bisa langsung tewas duluan sebelum data sebelum nyampe ke data analitik gitu sebelum bisa pivoting atau bisa melakukan apapun dia udah mati duluan. Nah, tapi sudah mulai aware dari digital dari dari hard copy menjadi soft copy. Nah, dengan masuknya sekarang kita ngeliat bahwa tiba-tiba di mana-mana semua orang mulai ngasih lihat bahwa saya sudah kursus online data science, yey gitu semua kasih like kasih thumb Nah. Saya melihat bahwa ternyata sudah mulai uh, dengan sudah gampang ya, mungkin mudahnya diakses uh, data science. Pelajaran ilmu data science ini orang mulai aware bahwa, oh, ternyata data ini baru berguna kalau ini kita rubah jadi informasi. Informasinya lalu kita rubah uh, jadi sesuatu yang insightful. Oh, biar gampang, mungkin kayak gini. Data misalkan, let's ada angka banyak, angka banyak banget di dalam tabel itu data menurut saya. Begitu kita kasih header, ada header yang konsisten di dalam tabel itu, tiba-tiba data itu jadi informasi. Nah, begitu kita mulai ngelakuin apapun analisa yang kita mau, misalkan kayak cuma memfilter, sesimpel memfilter, mungkin pivoting dan segala macam, barulah mungkin bisa jadi chart atau visualisasinya jadi chart, dan akhirnya dengan pengalaman dari expert, kita bisa melihat data itu berguna untuk kita dalam pengambilan keputusan apapun itu nah memang kembali lagi yang jadi masalah adalah data science-nya menurut saya makin banyak <laughs> tapi tidak serta merta langsung merge atau kolaborasi dengan engineer dan geoscientist yang ada di dunia energi jadi data scientist-nya punya ilmu data science atau data analitik apapun itu dengan tool apapun itu tapi konteksnya konteksnya terhadap dunia energi belum dapat nah menurut saya yang terjadi adalah kalau ditanya apa perbedaannya? Perbedaannya sih banyak, data saintisnya makin banyak. <laughs> Engineer dan uh, geoscientis di dunia energi yang pinter pintar juga banyak. Tapi persamaannya adalah dua-duanya belum berkolaborasi secara, uh, secara tepat, sehingga menghasilkan uh, pengambilan keputusan yang lebih baik di area apapun itu, mau uh, eksplorasi, development, baik dia lagi uh, hanya ngebor sumur atau mencari mencari titik sumur, lalu ataukah dia memang lagi mengalirkan uh, minyak dan gas. Hal-hal seperti itu sudah terjadi awareness-nya, data scientist ada, tapi menurut saya kita belum benar-benar uh, mengintegrasikan hal tersebut. Jadi kalau kita mau ngomong adalah energi menurut saya pribadi, industri energi, itu belum seserius itu menggunakan teknologi data atau data science dibandingkan industri lain seperti e-commerce, online shop, seperti kata Mbak tadi, lebih gampang belanja ini gitu. Harusnya nanti kita nyari minyak segampang belanja online gitu. Lalu perbankan, perbankan jauh lebih maju jelas dibanding kita, kayak jalur komunikasi dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa sih kita masih punya banyak sekali room untuk kita manfaatkan teknologi ini, metode-metode data science ini, karena sudah ada data science itu sudah banyak. Saya lihat di link saya bisa tandain tuh banyak banget. Sekarang tinggal ngegabunginnya masukkan ke dalam konteks uh, dunia energi. Itu mungkin oh. perbedaan persamaannya, Mas Tiga. Oke, okay, siap. siap. Nah, saya sudah dicolet lagi mau Mbak <laughs> itu. <temannya. laughs> Oke, okay, kembali lagi uh, Mbak Yeni uh, Karena juga kalau Mbak Yeni ini uh, tetap melanjutkan sebagai profesional juga ya, apakah Mbak Yeni ini melihat uh, adanya kebutuhan khusus yang berkembang? Artinya di segi korporat maupun company itu, makin butuh nih uh, data engineer atau data scientist makin makin mencari atau tetap jurusannya tetap nyari-nyari orang petroleum engineer mungkin tapi yang ada uh, sense data science-nya atau data engineer-nya apakah uh, apa namanya ada kebutuhan khusus kita yang berkembang gitu oke okay, uh, makasih Andre ya kok aku rasanya kayak diospek lagi sama Dorman tahun 2002 pos <laughs> <tuh>, gitu. <laughs> up dulu, pos up dulu <tuh, <tuh, biar rangsing <tuh>, oke okay ya jadi ditanyakan ada ngasih kebutuhan khusus gitu ya. Sebetulnya kalau menurut aku ya beberapa company yang aku datengin, aku datengin aku kerja gitu. Sebetulnya workflow oil and gas itu kuat typical ya. Mungkin bedanya itu tergantung dari hidrokarbonnya itu tipenya apa gitu. Misalnya apakah dia tipenya happy oil, dry gas, condensate gas atau webcast. itu kan memiliki dan juga uh, treatment yang berbeda di subsurface ya, tapi sebetulnya kuat general sih uh, uh, kebutuhan semuanya sudah predicted. Nah, kalau misalnya ditanya kebutuhan khusus, kalau menurut saya sih balik lagi ya, balik lagi. Ke, kebutuhan company itu ya, dari itu balik lagi ya ke profit related to money ke timing dan ke value kalau menurut uh, manajemen dan stakeholders itu oke okay, uh, kebutuhan khusus ataupun umum pasti bisa dipenuhi ya terus key yang kedua itu adalah forces dan key drivernya kita lihat dulu nih manajemennya itu eh uh, ya balik kita tadi lagi ya kira-kira manajemen support apa enggak regulator seperti SKK support apa enggak nah kayak tadi pagi kan saya sempat tanya Pak Buyung dan lihat presentasi dia. Uh, sepertinya support ya, cukup supportive dengan digitalisasi, jadi saya senang juga sih. Seperti itu, regulator sebenarnya sudah pro, dan satu lagi dari headquarter. Nah, cuma kalau melihat pengalaman, uh, driver yang terbesar memang dari headquarter ya. Saya ambil contoh di Premier Oil, uh, itu kita memang sedang, rasanya perusahaan bukan ya, pokoknya kita sedang ada uh, project untuk uh, mencoba machine learning, tapi itu drivernya dari headquarter seperti itu. Dan saya juga mendengar dari satu company uh, internasional, dia baru aja uh, online gas besar itu sekitar 2017 sampai 2018 ya, saya lupa ya. Dia Juga driving first-nya dari uh, headquarter seperti itu. Nah, yang ketiga itu kuncinya adalah culture company ya. Itu seperti yang saya bilang di sessions eh di pertanyaan sebelumnya. Sebelumnya, kalau misalnya memang manajemen sudah uh, aware akan keperluan itu, ya maka bisa bisa dilanjutkanlah kebutuhan apapun yang diperlukan untuk digitalisasi dan data analytics. Seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya, hmm, kita kan rata-rata banyak memanage uh, old oil producer ya, dimana akan sulit untuk mengubah kebiasaan lama ya kebiasaan lama itu termasuk sistem sistem operasional dan juga kebiasaan dari old habit dari orang-orang ya di migas itu kan kita punya pekerja kantor kita punya manajemen dan kita juga punya pekerja lapangan habit-habit nah, itu menurut saya sih salah satu yang tantangan challenge untuk bisa merubah mindset dari manual menjadi digitalisasi ya terus yang kedua jika Suatu company menemukan cadangan yang baru yang besar, saya melihat di situ adalah opportunity besar untuk data analytics untuk masuk. Karena kan semua uh, apa sih startup bakal baru gitu ya, dan kita juga pasti ingin mencoba sesuatu yang trending di dunia gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen ikutan ngetrend dan kekinian gitu? Kalau saya ngelihat di companies juga punya semacam social pressure. Jadi misal Company lain sudah melakukan itu, masa company enggak sih? Gitu jadi driving force-nya juga dari uh, global. Begitu itu bisa terjadi jika suatu company menemukan cadangan yang besar dan tidak ingin menambah engineer. Mungkin dalam saatnya itu sih uh, bisa menjadi pisau terbalik, cah. Buat engineer-nya gitu ya, cuma kan kalau misalnya kita sudah bekerja di kampernya mungkin lebih aman, gitu. Begitu kira-kira, banyak okay. faktor jadinya. Oke, okay, siap, siap, siap. Yeah. Uh, thank you banget atas penjelasannya, Yuni. Nah, ini ada satu pertanyaan yang uh, nanti boleh kolaborasi juga menjawabnya antara Bang Dorman dan Uyuni, boleh Bang Dorman dulu nanti yang Senior jawab. Uh. <laughs> uh, Oke. Okay apa aja sih yang masih bisa didevelop untuk utilisasi data analytics di bidang energi di Indonesia terutama kita berbicara yang sekarang ini kondisi, kondisi kita sekarang gitu okay. Okay. Uh, gimana Bu Uni sweet sweet, luar oh, dulu aja dulu. <laughs> karena sebenarnya jawaban gue juga kurang lebih akan akan mirip uh, dengan Wakili. jawaban uh, Uni maksudnya dalam arti tadi bagus banget poin yang di bring up sama Uni bahwa Memang itu butuh awareness yang enggak cuman di satu level aja, tapi bawah dan atas, bahkan ke samping. Artinya yang saya lihat gini, jadi sebelum kita ngomong analytical tool, ini yang menarik. Ini saya akan minjem uh, quote dari teman saya yang mungkin juga akan nonton, jadi gini. Menurut saya sekarang tantangannya bukan analytical tool karena analytical tool menurut saya pakai Excel pun Microsoft Excel dalam konsep yang paling sederhana itu udah powerful banget. Artinya kalau kita bisa manfaatin Microsoft Excel yang sudah tersedia di laptop kita itu udah udah luar biasa untuk tool ya. Tapi bukan itu menurut saya yang lagi jadi masalah sekarang secara pribadi. Saya melihat adalah awareness itu belum merata. Jadi mungkin ada satu bisnis unit yang memang sudah aware dan sudah nafsu banget untuk untuk ngerapin datanya, data manajemennya. Lalu ada bisnis unit lain yang menganggap itu adalah buang-buang duit, buang-buang waktu, dan buang-buang resource, SDM gitu loh. Nah yang jadi masalah company itu satu company, artinya company itu memang harus bergerak sama-sama, dia dia tidak bisa kayak yang satu peduli data, yang satu enggak, karena data ini nanti harus integrated ke dalam satu database, setelah di KKC, dan nanti untuk ditariknya berarti dia akan ada korelasi antar data gitu loh, yang mungkin tidak bisa disuplai oleh satu bisnis unit doang, tapi ada bisnis unit lain yang datanya dibutuhkan. Lah, kalau sekarang si bisnis unit ini aja yang heboh gitu, atau lagi, apalagi lebih parah lagi adalah, oh, data manajemen itu tugasnya IT, menurut saya itu mitos yang luar biasa salah. Nah, kembali lagi ke yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita cuma satu atau dua yang aware, yang jadi masalah adalah pertama, data itu di akuisisi sudah ada harganya, tapi ketika dia masuk database, dia tidak di KTC. Artinya, data ini masuk begitu saja. Nah, teman saya mungkin nonton di sini, ada teman saya yang sering ngingetin saya, e, namanya Daniel di sini, kalau dia nonton, dia bilang, Bang, hati-hati bang, sampah masuk, sampah keluar, gitu. Uh, apa tuh artinya? Oh, garbage garbage out bang. Oh, iya juga. Artinya kalau kita udah sibuk ngomongin analytical tool atau menganalisa data, padahal kita belum keekisi data kita, dan kita belum tahu data kita ini nantinya disimpan ke dalam database-nya bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa. Yang paling simple, hidernya tiba-tiba bisa beda. Ada satu bisnis unit yang bilangnya depth, ada yang satu bisnis unit bilangnya kedalaman, yang satu dalam meter, yang satu dalam fit. Itu udah gak mungkin korelasi kalau gak bener-bener dibenerin algoritmanya. Tapi karena tidak disepakati dari awal, tidak disusun, jadi masalah. Nah yang lebih parah lagi adalah yang tadi, yang oh, kalau kita ketemu orang dan orangnya bilang, oh, tenang bro, itu datanya udah ada semua, di mana? Itu ada di hard disk saya. Oh itu udah lebih parah lagi. Udah nggak bisa ditarik, <laughs> karena dia bukan di cloud atau bukan di server. Dan kemudian ketika dia bilang ada datanya, itu maksudnya potongan dari PDF, Word, yang dimasukkan ke dalam folder, dicari pakai Windows Explorer. Ya saya bilang, coba aja, selamat, selamat ini deh. Selamat mencoba itu data analitik ke Windows Explorer, gitu. Nggak mungkin, datanya harus masuk dulu dalam database. Jadi, uh, saya melihat bahwa begitu kita cuman tidak aware di, apa maksudnya, di satu perusahaan kita akan akan akan jadi masalah dan akhirnya kalau kita ngambil konteksnya lebih luas lagi ke Indonesia, let's say company ini tadi udah di, diselesaikan adalah kalau jadi teman saya lagi juga bilang kalau kita mau melakukan kesalahan, marilah kita melakukan kesalahan baru bukan kesalahan lama yang sudah pernah kita lakukan atau yang sudah pernah teman kita lakukan lah tapi gimana caranya orang kita aja tahu kesalahan teman kita apa kita lakukan lagi karena nggak integrated datanya gitu Jadi, gimana kita menganalisa kalau kita belum punya integrated database Padahal kita punya satu company, ada berapa business unit Dan satu company ini kalau digabung, satu industri energi di Indonesia bisa belajar bareng sebenarnya Ya memang oke okay, ada security, ada data konfidensial. oke okay, saya hormati itu gitu Tapi, pasti ada mekanisme di mana kita bisa belajar bersama Tidak terpecah-pecah kayak zaman penjajahan Belanda dulu, DVD et ya impera kita berperang sendirian gitu loh Kita harus mulai mikir ke situ Ada argumen juga yang bilang katanya Oh, uh, kita kan udah share pembelajaran lewat conference, lewat event, lewat seminar, paper, publikasi, orasi, ilmiah dan segala. Saya setuju dengan itu Yang jadi masalah adalah di paper itu biasanya sudah tidak data primer lagi Tapi data yang sudah dikotak atik dimodifikasi, dianalisa oleh manusia Artinya datanya sudah kena interpretasi gitu loh dan lebih ribetnya lagi kita harus mendigitize lagi dari paper. Kita nggak bisa megang ke data primernya untuk analisa dan belajar untuk supaya kita bisa juga dapat pembelajaran gitu. Jadi balik lagi selama kita belum punya database yang terstruktur, konsisten dan belum ada integrated, rasanya saya pikir ya kita data analytical tool apa yang ada di laptop kita sudah cukup gitu. Yang penting datanya dulu kita benerin garbage in garbage out jangan melakukan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan atau kesalahan teman kita marilah kita ngelakuin kesalahan baru yang benar-benar baru mungkin gitu mas tiga kurang lebih nyambung dari tadi jawaban yang mbak uni Mba siap terus soalnya tadi dia tambahan dari mbak uni juga <tell> aduh udah semua nih coba ulang lagi pertanyaan kori kamu baca sampaikan beberapa bijaknya eh kita punya lo ya Ya mungkin kalau apa namanya dari pertanyaan sendiri, apa sih yang masih bisa kita develop untuk utilisasi data analytics di bidang energi di Indonesia gitu? Aku ya, aku nih banyak ya sebetulnya ya, banyak banget ya, tadi kebanyakan sudah dijabarkan uh, nih sama, sama Bang Dorman ya, Cuma itu tadi memang tantangannya itu, saya jadi kayak mengulang lagi, karena saya juga merasa sama, tantangannya itu adalah bagaimana untuk raising awareness ke orang-orang yang gini loh, saya bukannya bilang top manajemen itu adalah orang, gimana Kita cuma hanya punya, memiliki persepsi yang berbeda, mungkin juga karena kita kita belajar di era tahun 2000-an, sedangkan mereka belajar di era yang lebih 30 tahun di atas kita, pasti kan ada kayak generation gap gitu, information gap kan, nah tantangannya itu di situ, bagaimana kita uh, engineer bisa membawa ide itu dalam sayang yang general, dalam bahasa dengan tanpa mengenal umur, kalau data digital itu penting dan walaupun tidak uh, dapat direct value, I mean, direct direct profit, uang, itu eventually in the future kita akan merasakan Manfaat itu sebetulnya tidak langsung direct, seperti gini, kalau kita kan menambah rate alias menambah uang itu kan dengan perforation, ya tinggal tembak aja, tembak zona yang kita pengen, dus langsung POT-nya mungkin bisa dalam dua minggu, duit langsung kerasa. Nah kalau ini, pertama kita harus invest di uang yang besar, terus uncertain, karena kan belum banyak orang yang memakai dan membuktikan kalau dia itu valuable, dan e, dan waktunya itu yang saya bilang tadi waktunya itu belum kelihatan berapa lama dia bisa balik modal dirasakan. Jadi tantangan terbesarnya itu. Nah, kalau misalnya improvement Ya banyak sekali, banyak banget. Kayak ya itu hal-hal penting ya. Seperti misalnya simple task R yang bisa saya lakukan itu kan cuma makro Excel. Makro itu kan terbatas dari Excel yang hanya punya row sebanyak 165.000 sekian kan. Row-nya bisa sebanyak kayak kita di open server atau di SQL segala macam yang unlimited, tinggal tambah server, duit lo punya berapa lo bisa simpan seberapa banyak data yang lo pengen. Nah e, begitu, jadi kita terbatas banget disitunya bagaimana cara kita mengunlock pemikiran gitu, sinergi antar antar level pekerja lah begitu sih mm -hmm, improvementnya nya Thank you banget Mbak Yuni penjelasannya Sama bang Nurman Nah ini sebelum kita lanjut ke sesi Q&A ya Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ini dari host akan Memunculkan lagi pop-up Pop-out tentang Polling, nah ini kalau misalnya Teman-teman Udah bisa lihat di layar Monggo dari host untuk Memunculkan pop-up pollingnya Nah ini udah keluar di layar lagi ya Monggo untuk PEC, nanti saya tunggu satu menit, kemudian kita lanjut lagi untuk sesi Q&A. Sudah satu menit teman-teman semua, jadi kita langsung ke sesi Q&A ya. Tapi nanti kalau misalnya dari teman-teman ada -teman yang belum dijawab, nanti mohon maaf untuk apa namanya untuk batas waktu yang sudah ditentukan juga. Nah ini untuk pertanyaan pertama ya dari Mas Dimas Permana ya. Pertanyaan untuk Mbak Uni, nah ini untuk Mbak Uni nih, di, yang bekerja di Premier Oil, adopsi teknologi yang sekarang ini ada di fase berapa sih gitu, jadi dia kayaknya sedang keponi, kalau misalnya di Premier Oil ini sampai tahap yang berapa nih, gitu. okay. berdasarkan fase-fase <laughs> yang awal yang disebutkan tadi, dan aplikasinya seperti apa, apakah untuk membantu reservoir uh, simulation atau forecasting production atau resource evaluation gitu. Oke, Dimas, Dimas siap ya ngetik alamat email manager saya. Tanya langsung, no I'm just kidding. Oke, jadi. Nah, itu nanti masuk ke kantor di Toyo. No I'm just kidding. Oke, jadi seperti yang aku bilang barusan ya, rata-rata kita kan ada di stage 1 sama 2. Premier itu dalam berapa ya? Enam bulan terakhir kita masih di stage 1 dan stage 2 masih di stage 2. Nah, e, memang di mulai 2020 itu ada dorongan dari headquarter, ya, untuk nyoba salah satu produk e, AI, itu kan, machine learning itu. Nah, aplikasinya, kita baru di small scale. Nah, kenapa small scale? Di Premier Oil itu kan juga relatif, kita bukan big, bukan big producer, ya. E, Wells-nya itu bisa dihitung, ya, nggak 10 jari sih, tapi di bawah di bawah lima sumur lah gitu masih manageable sebetulnya kalau dengan manusia gitu kita kan juga kayak mesin ya nggak sih oke okay. uh, jadi kita baru cobain Sabtu dan itu lebih ke arah uh, ini sih apa namanya trending data trending untuk pressure dan temperature kebetulan kita punya beberapa subsea wells baru baru aja di drill tahun lalu nah salah satunya itu kita coba untuk mengekstrak datanya terus langsung kita tampilkan di desktop kita lihat trending dan jika ada anomalis dia akan yang diklaim oleh yang diklaim oleh perusahaan itu ya dia bisa mengeluarkan alert sampai mengeluarkan rekomendasi sampai mengeluarkan rekomendasi bahkan bisa sampai untuk melakukan rekomendasi itu gitu sepertinya seperti itu nah tahapan sekarang ini kita masih masih merging untuk mengkolek mereka mengkolek data dari kita jadi masih on the way untuk ke level tiga empat bahkan kelima gitu but currently masih di dua oke okay. semoga nah. uh, jawabannya itu uh, menjawab ya untuk pertanyaan yang tadi thank you bangun ayu nih jawabannya nah ini yang pertanyaan kedua untuk bang dorman pas nih gantian ganti gantian ganti, ganti, di handi. dari handita reksi dwi tantra oke okay, untuk Bui. bang dorman lebih ke arah multi-platform yang tadi sudah dijelaskan juga, bagaimana ya cara mengatasinya, dimana kita tahu juga berbagai service company bisa mengeluarkan uh, apa namanya, yang berbeda dengan yang lain. Uh, ini mungkin bisa dari satuan, parameter, dan lain-lain gitu. Oke, itu... Nah itu, udah ada lagi tuh pembicara satu lagi. <laughs> Jadi itu pertanyaan yang bagus sekali sih dan itu memang juga jadi tantangan. Kalau di di drilling ya untuk sumur itu kita punya energetik yang mengeluarkan standar which ML namanya which ML. Jadi e, memang jelas standarisasi harus ada betul ke kode penamaan kategori itu harus ada dan memang rasanya kalau untuk di Indonesia saya pikir belum ada standar yang cukup cukup apa saya bilang ya cukup keras diberlakukan untuk company-company uh, energi di Indonesia apapun itu baik uh, migas maupun geotermal sehingga interface interfacing atau bisa integrated ke satu database yang dimana menurut saya sih harusnya data itu semuanya milik negara. Harusnya ya. Artinya negara, pemerintah Indonesia punya kepentingan yang paling besar untuk akuisisi data tersebut. Karena kalau dari awal sudah tidak matching atau sudah beda-beda, uh, itu pasti akan susah dan yang jadi masalah lagi, kalau nanti perusahaannya ganti. Karena lapangannya kan stay, lapangannya nggak bisa dibawa kan. Perusahaannya pindah. Begitu perusahaannya beda, jadi beda lagi semuanya. Jadi betul, saya setuju sih. Uh, itu menurut saya input yang bagus. Masalahnya karena bukan saya decision makernya. <laughs> Jadi saya cuma bisa mengiyakan. Saya harus nanti kita harus coba komunikasikan gimana caranya untuk uh, melakukan standarisasi uh, penamaan atau uh, cara mekanisme memasukkan data ke dalam suatu integrated database. Oke, okay, nah, betul banget. <laughs> betul banget tapi at least sebenarnya kan di semua bidang ilmu itu ada yang namanya common language ya bang ya itu adalah ya oke okay. uh, ini dari orang yang sama juga uh, melanjutkan untuk mbak Yunita kan kita tahu nih sama-sama sebagai reservoir reservoir engineer nah ini kayaknya banyak yang tadi itu seorang reservoir engineer juga ini uh, bagaimana tanggapan mbak itu un untuk keadaan kan kita ini bermain dengan Itu salah satu pentingnya kita untuk melakukan rutin surveillance, untuk melakukan sur, uh, survei ke bawah permukaan, entah itu survei pressure, temperature, atau rate. Ini kita ngomongin yang sudah development, ya, untuk merediasi uncertainty. Itu terus uh, data-data survei juga bisa, kayak overhead we'll pressure, terus kita sampel uh, rutin sampling di surface, terus. Yang penting sih itu sih, kalau misalnya RE dan engineering yang paling penting adalah rate, pressure, dan temperature. Nah dari situ kan kita bisa memetakan dan kita bisa memodelkan, kita bisa melihat trending apakah dia anomali, trendingnya apakah shifting dari yang kita predik, gitu kan. Dan intinya ya makin lama kita punya banyak data, kita makin kenal dengan behavior dari sumur itu. Karena kalau menurut saya reservoir dan sumur, itu kayak anak sendiri gitu ya. Misalnya saya kan udah 8 tahun nih, megang satu aset yang sama. Ya Kita udah bisa tahu lah kebiasaan dia gimana, misalnya dia tiba-tiba batuk-batuk, atau gimana, obatnya apa, mesti diapain. Nah, surveillance itu kan kayak kita check up, medical check up ke dokter lah, semacam itu. Jadi itu untuk produce uncertainty. Jadi ya, hadapin aja uncertainty itu dengan sering untuk survei. So, we can, uh, we can set the range of uncertainties dan juga risk dan juga opportunities. Seperti itu, gampang kan? Oke, okay, thank you, siap. Uh, lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari mas, mas Dimas Permana. Tambahan untuk Bang Dorman, kalau di drilling, operation, atau engineering, gimana aplikasi teknologi ini misalkan untuk kick detection, ROP optimization, dan lain-lain gitu? Wah itu bagus banget nih, ini mas Dimas. Miko banget ya ini. Bisa baca pikir, saya, saya pikir Mas Dimas ini kayaknya ada di belakangnya Mas Diga, jangan-jangan dia <laughs> Ini pertanyaan bagus banget soalnya. Jadi, memang mungkin mungkin saya tidak mau uh, menghakimi, tapi di dunia industri, energi, mungkin drilling agak lebih sedikit tertinggal lagi dibanding reservoir dan production. Mungkin, teman-teman drilling jangan marah, uh, saya juga uh, di drilling, jadi jangan, jangan emosi dulu ya. <laughs> jadi, drilling itu... Yang jelas kita bisa melihat bahwa seperti saya bilang tadi ada data yang diinput oleh manusia ya kemungkinan company man di situ akan menginput data setiap hari menginginkan drill report. Lalu ada data yang dari sensor dari mat logging unit yang kita berharap dan kita harus memastikan bahwa sensornya sudah terkalibrasi. Karena kalau enggak tadi sampah masuk sampah keluar gitu. Nah, terus kemudian ada data juga yang dihasilkan dari uh, directional drilling atau MWD tool yang juga mengirimkan data ke atas yang di mana kita juga harus punya critical thinking terhadap data itu dapat dari mana dan apa kira-kira errornya data tersebut. Jadi sebenarnya drilling-nya sendiri uh, sudah multiple data, multiple data, dan memang kalau hanya satu sumur, mungkin kita belum bisa jadi big data. Velocity-nya, kecepatan datanya, karena ada yang real time, mungkin iya cepat, tapi volumenya mungkin karena cuma satu sumur enggak terlalu banyak. Pakai Excel pun masih bisa masuk, lima ribu, sel tadi masih bisa ngampung, mungkin itu satu sumur. Lalu kemudian dari sisi volume, variasinya, variasinya juga mungkin belum terlalu bervariasi. Tapi begitu kita ngomongin satu lapangan, let's say kita ngomongin CPI, Chevron uh, Pacific Indonesia, mana Mas Dimas sekarang kayaknya lagi ada di CPI juga. Pas saya cabut dari CPI itu udah di 7000 ribu something kali sumurnya, di Duri aja, saya nggak tahu, digabung dengan lapangan-lapangan uh, yang lain. Itu jadi tiba-tiba data yang tadinya cuma satu sumur, begitu digabung jadi luar biasa banyak. Dan sekarang kita bisa belajar, kalau kita ngomong ke ROP Prediction, atau Kick Detection, uh, karena kita mau mencegah apa uh, Blowout, terus kemudian mungkin juga yang paling parah adalah Stuck Pipe Early Prevention, hal-hal tersebut tiba-tiba jadi oke, okay, jadi bisa kita raise flag-nya begitu kita punya data yang banyak yang memberikan feeding ke mesin kita untuk belajar, sehingga mesin kita bisa bilang, Guys, ini flag-nya udah mungkin banyak nih. Satu flag race, dua flag race, tiga flag race. Rasanya sih lu lagi menuju ke start pipe di Bro gitu. Nah, mesin bilang kan, tapi masalahnya manusianya mungkin masih bobo karena malam hari Sabtu gitu kan? Artinya tapi mesinnya bisa di feeding. Nah, memang tetap kita perlu wisdom untuk itu. Tapi saya pikir untuk merecap apa jawaban saya Pertama kita harus tahu dulu bahwa datanya itu dari mana, kita harus clear dulu. Kedua, kalau memang cuma satu sumur, memang masih terlihat lebih gampang. Tapi kalau kita mau kita pengen punya pengalaman, pembelajaran dari sumur-sumur sebelumnya masuk ke dalam membantu si sumur itu. Nah, itu sudah mulai jadi aplikasi, kita jadi mulai machine learning, big data, itu tiba-tiba jadi relevan. Karena kita suruh sumur-sumur yang lain ikutan bantuin sumur yang lagi dibor ini, eh... Bro, ini kita ikutan nih bantuin lu Kita kasih pembelajaran-pembelajaran kita kegagalan-kegagalan kita. Kalau lo ketemu seperti ini dengan parameter seperti ini, most likely atau highly likely lu akan terjadi sesuatu. Oh oke okay, oke. Okay. Nah di situ kita bisa red Walaupun memang manusianya tetap penting. Manusianya harus making decision dari flag yang sudah bendera-bendera yang sudah keangkat tadi. Dia harus making decision tetap mesin dikombinasi dengan pengalaman atau uh, kebijakan, kebijaksanaan dari manusianya. Jadi itu kira kurang lebih aplikasinya sangat mungkin sekali, relevan sekali, terutama ketika sumurnya sudah makin banyak di lapangan tersebut. Andaikan pun tidak ada pembelajaran dari lapangan tersebut, banyak yang bilang ke saya, tapi Man, kalau eksplorasi kan nggak ini. Ya well, tapi uh, pasti ada eksplorasi, lapangan yang bisa dianalogikan, yang bisa untuk di feeding, untuk jadi pembelajaran. Artinya ini cuma masalah kreativitas, Datanya ada tetap, tinggal kreativitas kita sebagai manusianya gimana mengcombine data itu. Yang jadi masalah adalah kalau infrastrukturnya belum ada, awarenessnya belum ada, mau datanya ada juga yang ada gunanya. Kurang lebih gitu mungkin. Moga-moga menjawab Mas Tiga sama Mas Dimas. Siap, kalau ya. ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas, mohon dicas Mas Tiga itunya Siap siap siap, siap. <laughs> Ini karena waktunya juga sudah apa namanya no, sudah jam dua ya. Jadi ini harus dibatasi juga Mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah muncul Tapi belum sempat terjawab dalam sesi kali ini Untuk rekapnya sendiri Yang pertama kita pasti dari tadi di awal juga sudah dijelaskan ya Bahwa memang sektor energi itu di Indonesia juga sudah aware Dengan data dan analytics ya kan Cuman PR kita bersama juga adalah untuk mengintegrasikan Mengintegrasikannya di mana? Nah ini bisa di apa namanya di tadi di bagian sisi manusianya dengan mesinnya sendiri atau dari sisi sistem sistemnya juga gitu